disukai oleh 72301 tonton-tonton saya bersuk <laughs> Ronaldinho. gokil Ronaldinho KW, super KW. Yeah, yeah, yeah. Ronaldinho KW, super KW. <laughs> Heri Kani, men ini Heri Karni, Kawi yang super Kawi <laughs> Heri Karni kita split lagi <laughs> di ini positingnya dari kaya bakat ya teman-teman Buah masalah, kalau buah masalah itu mirip sama yang aslinya ya teman-teman, Buah masalah. ini positingnya dari kaya bakat <laughs> di Instagram Karim Benzema men, Karim Benzema, Kalau Karim Benzema lumayan mirip, mirip ya teman-teman. Kalau untuk Karim Benzema, Kilian Bape, cowok, Kilian Bape, Kilian Bape, Frei Bro, siapa ini bro? Oh, Di Maria men. Di Maria, di Maria, di Maria ini, <laughs> di Maria pasangan dia masih uh, kerja tambahan ya teman-teman dia <laughs> buat biaya kuliah mungkin. <laughs> <drugs> Luis Suarez, Luis Suarez, salah sih nggak pas Suarez, pasangan masih kulihat di kabin <SILENCIO> <SILENCIO> Bro, Luis Suarez main Luis Suarez, <SILENCIO> Luis Suarez masih aku di chordin. <SILENCIO> Bro, Ozil atau Bruno Fernandes? Fernando atau Ozil Bro, siapa ini, bro? <gulau> siapa, bro? <gulau> Oke, okay, nah selanjutnya lagi oh, Gambar sebelahnya ini pemain bola super KO ya, teman-teman Satio Mane Satio Mane pas jadi tukang batu Satio Mane Selanjutnya lagi Ah, stop itu! Aduh! Bro, bro! Bro, bro! Lu gak mau trik Bro! Lu gak mau trik, bro! Lu gak mau No está digo que...